Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perindah Yelisa. Dengan NPM, 218110080. saya dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai... Persepsi sosial memahami orang lain dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fikri Estesi M.Si. dan mata kuliah psikologi sosial. Baiklah, sebelumnya Ferinda akan menjelaskan sedikit mengenai mengapa kita perlu tahu dan perlu belajar terkait dari materi persepsi sosial memahami orang lain. Nah, teman-teman. Persepsi sosial itu sendiri merupakan proses yang berlangsung pada diri kita untuk mengetahui dan mengevaluasi orang lain. Dan dari proses ini kita bisa membentuk kesan terhadap orang lain. Kesan-kesan yang terbentuk bisa dari informasi yang tersedia, informasi yang kita dapat, dan informasi yang kita lihat. Sikap kita terdahulu jika kita mendapat rangsangan yang serupa dan mood kita saat itu juga. Contohnya gini teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat di slide, ada orang yang berpakaian rapi. Nah, orang yang berpakaian rapi itu dipersepsikan sebagai orang yang baik daripada orang yang pakaiannya berantakan. Dalam psikologi sosial, orang-orang cenderung menilai orang lain dari penampilannya terlebih dahulu. Nah, di sisi lain, kita melihat orang yang berpakaian tidak rapi rambutnya gondrong, acak-acakan, dan cara bicaranya juga asal-asalan. Dan itu dipersepsikan sebagai orang yang tidak baik. Ataupun orang yang sembarangan. Apa yang ditampilkan orang lain secara fisik ternyata bisa mempengaruhi cara kita untuk menilai aspek psikologisnya. Meskipun hal itu tidak bisa menjadi acuan untuk kita mempersepsikan orang lain. Nah, makanya di sini kita perlu untuk belajar memahami orang lain. Untuk apa kita belajar memahami orang lain? Karena kita tuh hidup berdampingan dengan orang lain. Dan kita perlu menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan orang lain. Makanya kita perlu belajar dan mencoba memahami orang lain dan tentunya memberikan persepsi yang baik dan tepat terhadap orang lain. Baiklah, masuk pada materi yang pertama, persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu. Sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang interpretif dalam diri individu. Bila objek persepsi berwujud manusia atau orang disebut dengan persepsi sosial, Nah, apa itu definisi dari persepsi sosial? Persepsi sosial merupakan proses-proses seseorang untuk mencoba memahami orang lain, mengetahui, menginterpretasikan, dan mengevaluasi tentang sifat-sifatnya, kualitasnya, dan keadaan yang lain yang ada dalam diri orang yang dipersepsi, sehingga terbentuk gambaran mengenai orang yang dipersepsi. Nah, teman-teman, ada lima. Faktor-faktor yang berpengaruh pada persepsi. Yang pertama ada faktor perhatian, mengkonsentrasikan diri pada salah satu alat indera. Yang kedua ada faktor internal, yang ada dalam diri individu. Dan yang ketiga ada faktor eksternal, faktor stimulus itu sendiri dan faktor lingkungan. Lalu yang keempat ada faktor fungsional, kebutuhan pengalaman masa lalu dan personal. Lalu yang terakhir, yang kelima ada faktor struktural, sifat fisik, dan efek-efek syaraf yang ditimbulkan. Nah, apa saja aspek topik bahasan dari psikologi sosial? Di sini ada empat, teman-teman. Yang pertama, ada proses komunikasi non -verbal. Yang kedua, ada atribusi. Yang ketiga, ada karakteristik pembentukan kesan. Yang keempat, sejauh mana ketepatan persepsi sosial? Lanjut pada materi berikutnya, komunikasi non-verbal. Apa itu komunikasi non-verbal? Komunikasi non-verbal merupakan komunikasi antar individu tanpa melibatkan bahasa lisan, namun mengandalkan bahasa-bahasa lisan melalui ekspresi wajah, kontak mata, dan bahasa tubuh. pesan melalui ekspresi, tatapan mata, dan bahasa tubuh. Perubahan mood, emosi, kelelahan penyakit dapat mempengaruhi cara berpikir. Perilakunan perbal, relatif tak bisa dikekal, sulit juga untuk dikontrol. petunjuk perbal yang ditampilkan dapat mempengaruhi perasaan. Nah, teman-teman, ada lima saluran dasar kondisi psikologis. Yang pertama ada ekspresi wajah, facial expression. Yang kedua, kontak mata, eye contact. Yang ketiga, gerak tubuh, body movement. Yang keempat, postur. Dan yang kelima, ada sentuhan. Baiklah, di sini ada ekspresi wajah. Wajah adalah lembaran jiwa, perasaan, dan emosi manusia yang terbaca dari wajahnya dan dapat dikenali melalui ekspresi wajah. Terdapat enam emosi dasar. Marah, takut, bahagia, sedih, terkejut, cicik. Bersifat universal, contohnya itu senyum ketika kita lagi bahagia dan berperut kening ketika kita lagi marah. Yang kedua, ada kontak mata. Mata adalah jendel hati. Perasaan dapat ditunjukkan melalui tatapan mata. Nah, tatapan mata dalam itu tandanya ditandai sebagai rasa suka atau pertemanan. Menghindari kontak mata itu tandanya tidak ramah, tidak suka, pemalu. Tatapan mata yang terus-menerus tanpa peduli apa yang dilakukan orang lain atau tari. Dan ada juga tatapan mata dingin merupakan isyarat kemarahan pemberitaan. Yang ketiga ada bahasa tubuh, petunjuk yang berasal dari posisi, postur, dan gerakan tubuh orang atau bagian-bagian tubuhnya. Lalu yang keempat ada bahasa tubuh, gestur, postur, dan gerak tubuh, mood atau emosi, sering direfleksikan sebagai dalam posisi, postur, dan gerakan tubuh. Gerakan bertubi-tubi antar bagian tubuh, menyentuh, menggaruk, mengkosep berindikasikan ketegangan emosional, Semakin banyak pola gerakan tubuh dan makin banyak bagian tubuh yang digerakkan menyimpan makna tersendiri, menyambut dengan dingin atau menyambut dengan tangan terbuka, postur berbeda. Kadang makna khusus itu bisa terjadi karena budaya tertentu. Lalu yang kelima ada sentuhan. Sentuhan dapat ditafsirkan sebagai afeksi, minat seksual, dominasi, perhatian, agresi, tergantung dari siapa yang melakukan sentuhannya, sifat sentuhannya, sentuhannya itu lama, singkat, halus atau kasar. Dan konteks terjadinya sentuhan bisa terjadi karena pertemuan atau dalam bisnis, situasi sosial, ruang praktek, dokter, contohnya. Contoh sebutan yang universal atau sering dilakukan, itu contohnya adalah jabat tangan. Baiklah, lanjut pada materi berikutnya, atribusi. Apa itu atribusi? Atribusi merupakan proses-proses untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab perilaku orang lain dan untuk kemudian mengerti tentang treat menetap dan disposisi mereka. Elemen-elemen hmm. atribusi. Ada tiga elemen dasar mengapa seseorang berperilaku tertentu. Shepard pada tahun 1983. Pertama adalah persepsi. Riset yang dilakukan para ahli sejak tahun 1930-an menunjukkan bahwa persepsi membingkai pengetahuan manusia sehingga mempengaruhi caranya dalam bersikap, berperilaku, bahkan memecahkan masalah yang rumit. Lalu yang kedua adalah faktor perilaku dan yang ketiga adalah Adanya exposure waktu, terus menerus dalam jangka waktu yang panjang. Lalu ada proses atribusi. Selanjutnya, bagaimana proses mengatribusikan suatu perilaku. Setidaknya, ada tiga tahap sederhana yang dikembangkan oleh Kelly pada tahun 1967. Yaitu, yang pertama, tahap awal, observation of an action. Yaitu, apakah ada... Perilaku kasat mata yang dapat diamati. Jika iya, maka proses kedua akan dilanjutkan. Jika tidak ada, maka tahap kedua tidak dapat dilanjutkan. Yang kedua, tahap kedua, judgment of intention. Apakah perilaku yang ditunjukkan punya tujuan tertentu? Jika iya, maka lanjut ke proses terakhir. Jika tidak, maka proses selesai sampai di sini. Lalu yang ketiga, tahap terakhir, making a, making a dispositional attribution. Apakah perilaku yang dimunculkan dilakukan atas keinginannya sendiri? Jika iya, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab perilaku adalah faktor personal. Namun, jika perilaku dilakukan atas desakan lingkungan, maka simpulan penyebab perilaku adalah faktor lingkungan. Baiklah, itu saja yang dapat Karimah sampaikan. Semoga penjelasan yang Karimah sampaikan. Dapat dimengerti dari bahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.